Chonsou Jin selamat meskipun tertimpa lampu gantung. Sebelumnya pada akhir episode 11 drama Penthouse Season 3, penonton dibuat terkejut oleh adegan Chonsou Jin yang terjatuh dan tertimpa lampu gantung. Setelah adegan itu, banyak penonton yang mengira jika Chonsou Jin telah meninggal. Namun akhirnya pada episode 12 drama Penthouse Season 3, Terungkap jika Choonso Jin masih selamat bahkan tidak mengalami luka yang cukup parah. Meskipun telah tertimpa lampu gantung tepat di dadanya, Choonso Jin sama sekali tidak mengalami luka yang cukup fatal. Bahkan Choonso Jin terlihat baik-baik saja, meskipun mentalnya terlihat terganggu karena pengaruh obat yang diberikan oleh Haeng Byul. Hal ini cukup membuat penonton terkejut karena meskipun Choonso Jin mengeluarkan banyak darah dari mulutnya pada episode 11 sebelumnya. Namun Chon So Jin ternyata masih bisa selamat dari maut. Bahkan setelah disiram dengan air oleh Sim Suryon, Chon So Jin langsung terbangun dan tak merasakan sakit sedikit pun. Hanya saja Chon So Jin tidak bisa ingat apapun, dan bahkan Haeng Eng Byul tak dikenali oleh Chon So Jin. Chon So Jin dikatakan menderita demensia oleh seorang dokter di rumah sakit itu. Meskipun melihat kondisi Chon So Jin yang seperti itu, Sim Suryon sama sekali tidak percaya jika Chon So Jin hilang ingatan. Sim Suryon tetap memaksa Chon So Jin untuk pergi ke kantor polisi untuk bertanggung jawab atas kematian Oh Yun Hee. Namun Chon So Jin tidak menghiraukan itu dan terus terlihat seperti orang gila. Apakah Chon So Jin benar-benar hilang ingatan dan menjadi gila? Atau ini adalah rencana dari Chon So Jin untuk menyusun rencana balas dendam pada Sim Suryon? Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori atau pendapat terkait hal ini?